Hi guys, welcome back to our channel. It's nice to see you again in virtual. I hope you guys are doing good dan juga tetap semangat untuk menonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, aku mau say thank you dulu buat viewers yang sudah like dan buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah membunyikan lonceng. Aku sangat appreciate untuk support dari teman-teman dan juga welcome buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube kita. Kita terbuka untuk feedback dari teman-teman kalau ada masukan ataupun request dipersilahkan untuk ya di bawah. So, setelah aku baca-baca dari komentar teman-teman, ada beberapa topik yang menarik, teman-teman mau kita sharing. So, aku sudah pilih karena mostly yang request itu di bidang FBS ya, minta dijelaskan. Bagaimana sih operasional di FBS? Bagaimana menjadi seorang server yang baik? So, di topik kali ini aku akan bahas 7. Hospitable Body Language Saat Training di FBS. Well guys, mostly teman-teman yang kuliah D1, D2, D3 banyakkan tertarik untuk memulai training di bagian FBS dan juga di FBS department itu juga memerlukan banyak sekali tenaga-tenaga server ya menjadi seorang server saya pikir training di FBS service itu adalah tempat yang baik untuk kita belajar dari awal bagaimana kita jadi seorang server yang baik karena biasanya juga training itu diadakan dua kali yang pertama kita harus memilih di bagian bagian operasional, which is FBS juga termasuk, front office, housekeeping, dan sebagainya kalau misal di training yang kedua, punya pilihan untuk memilih di back office, seperti training di marketing, training di HRD, accounting, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan topik hospitable body language ini sangat penting, jadi aku siapkan 7 poin, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri atau juga menjadi masukan buat teman-teman, tapi sebelumnya saya mau sharing sedikit tentang communication theory, dari teori Mehrabian Model, survei ini membuktikan bahwa 55% body language yang berbicara sebagai seorang server yang baik kemudian 38% itu dari intonasi, 7% nya lagi adalah verbal, nah dari survei ini mengatakan bahwa 55% yang mempengaruhi seorang server itu sudah cukup baik Itu dilihat dari body language-nya seperti apa So, untuk poin yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah grooming grooming, hal yang paling pertama harus kita perhatikan itu juga sudah ada standarnya dari setiap hotel, itu sebagaimana seorang server di hotel tersebut ada perbedaan lah ya, dari bintang 2 sampai ke bintang 5 hotel masing-masing sudah ada groomingnya tersendiri, biasanya yang sangat perlu diperhatikan itu adalah rambut yang sudah rapi, apalagi buat yang cewek-cewek, apalagi rambut kita sampai jatuh, so, biasanya harus disanggul dengan rapi, menggunakan hairpin juga, kalau misal ada anak-anak Rambut yang jatuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita sudah bisa terlihat rapi dan siap untuk melayani tamu dan juga aku udah sharing ini di video sebelumnya. Well, aku juga mau ingatkan lagi ketika kita mau percaya diri sudah siap untuk tampil kerja juga yang mempengaruhi adalah ketika kita sudah tampil rapi. Jadi grooming ini termasuk di sana ya ketika kita sudah tampil rapi itu akan menambah percaya diri kita untuk kerja. Untuk body language yang kedua yaitu smile atau senyum senyum meskipun kita memakai masker itu akan kelihatan ketika kita senyum mata kita akan menjadi agak sipit agak kecil jadi ketahuan ketika kita melihat tamu atau menjemput tamu masuk ketika kita memberikan senyum even pakai masker pun itu kelihatan jadi pentingnya sebagai seorang server yang baik yang training dia di service harus membiasakan diri untuk selalu senyum. Senyum adalah kunci yang kedua untuk body language yang ketiga, yaitu eye contact. So, eye contact ini berbicara lebih dulu ya Apakah kita sudah siap memberikan yang terbaik kepada tamu Itu bisa terlihat dari mata kita So, tamu juga ketika melihat kita Mereka akan berpikir Saya tidak mau untuk bertanya sesuatu Mungkin membutuhkan sesuatu Tidak sungkan untuk dilayani sama server yang in charge di meja tersebut Mata kita akan ketahuan ketika kita siap membangun komunikasi sama tamu tersebut Sangat harus diperhatikan bahwa mata kita juga tidak boleh yang kayak Ngelihatnya sini sama tamu itu sangat tidak diperbolehkan sebagai seorang server, karena itu akan mengganggu kenyamanan tamu. Dari sekarang, belajar bagaimana sih mengontrol eye context supaya terlihat kita itu ramah kepada tamu. Untuk body language yang keempat, yaitu expression atau ekspresi Ekspresi kita sebagai seorang server yang baik Harus selalu terlihat ceria Harus selalu terlihat senyum Bagaimana kita mengekspresikan diri ketika menjadi seorang server Kita tidak boleh mengeluarkan ekspresi yang aneh-aneh Ketika kita sudah in charge di depan tangan Perlu kita memperhatikan gerakan-gerakan apa saja yang boleh dan tidak boleh saat kita sudah in charge di meja tersebut saat melayani tamu Ataupun kita standby di tempat kita sepatkan untuk siap-siap melayani tamu yang datang Ekspresi kita juga tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh juga kurang Harus ekspresi yang sewajarnya Mungkin dikasih sentuhan yang ramah bagaimana seorang server supaya kelihatan siap Untuk body language yang kelima yaitu gesture gesture atau gerakan tubuh kita juga perlu memperhatikan ini ketika kita bertanya sama tamu misalnya Om Swastiastu, Bapak Ibu, Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? begitu ya kita juga ketika salam mungkin kita bisa mengangkat tangan seperti ini untuk mengucapkan Om Swastiastu atau Selamat pagi, menandakan bahwa kita siap menyambut mereka dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Jadi, tamu juga merasa vibes-nya itu saat pagi-pagi juga tidak bad mood, ya. Jadi, suasananya itu happy, gitu. Well, untuk body language yang keenam yaitu head movement atau gerakan kepala. Jadi teman-teman sebagai seorang server yang baik kita tidak boleh banyak menggerakkan gerakan gerakan yang tidak dibutuhkan Apalagi kepala kita ya jadi kita perlu menggerakkan kepala kita sewajarnya Misalnya ketika kita bicara kepada tamu kita harus mengarahkan kepala kita langsung kepada face tamu Perlu sekali belajar bagaimana biasakan Head movement kita itu sewajarnya dan juga bisa terlihat kita siap untuk melayani tamu Well, untuk body language yang ketujuh yaitu tone of voice Jadi teman-teman, yang ketujuh ini sangat penting sekali karena bagaimanapun menurut penelitian 7% juga itu mempengaruhi secara verbal, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada tamu. Dan saya pikir ini sangat penting supaya kita clear ketika tamu itu taking order, ketika kita repeat order ke tamu. Jadi perlunya bagaimana sewajarnya suara kita ketika berbicara kepada tamu. Karena situasi dan kondisi berbeda-beda bagaimana ketika saat ramai mungkin suara kita tidak kedengeran dan kita harus memastikan pesanan dari tamu itu clear Dan juga kita merepeat order atau kita mengulangi kembali pesanan tamu itu juga clear Jadi sama-sama kerjaannya enak juga tidak terjadi kesalahan di sana soalnya teman-teman ketika menyapa juga harus menyapa dengan suara yang ramah Misal selamat pagi bapak ibu silakan duduk ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Jadi teman-teman perlu mengkontrol bagaimana ton suara ketika berbicara kepada tamu. Mungkin kepada tamu yang lebih tua itu seperti apa. Sama, ucapannya sama, cuman nadanya mungkin perlu disesuaikan. Well guys, itu dia 7 hospitable body language saat training di FBS. Bagaimana menjadi seorang server yang baik. Yang pertama ada grooming, yang kedua ada smile, yang ketiga ada eye contact yang keempat ada expression yang kelima ada gesture keenam head movement yang ketujuh tone of voice jadi mungkin bisa diingat-ingat menjadi pegangan teman-teman menjadi dasar untuk latihan bagaimana menjadi seorang server yang baik saya berharap materi ini bermanfaat dan juga memberikan sedikit masukan memberikan insight buat teman-teman yang sudah rencana untuk training di FB Service Semoga ini membantu teman-teman kalau misal teman-teman ada request topik yang lain yang mungkin perlu saya sharingkan. Jangan ragu untuk komen di bawah karena akan saya note satu persatu, akan saya baca dan juga kalau ada waktu saya juga akan membalas beberapa pertanyaan di sana langsung. So teman-teman stay tune terus, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang informatif seputar dengan hospitality dan juga pariwisata. Thank you so much for watching and see you guys in the next video Bye bye